Hari ini saya akan merangkai Rika Sofutai memakai bahannya heliconia ya. Saya pakai vasnya ini vas keramik ada kensanya. Cabang pertamanya ini namanya sin, Tinggi d -nya ini kurang lebih dari bibir vas ini 20 cm. Di sini ada tekukan yang namanya D. Ditancapnya di, di 3/4 kan Ya, jadi bukan di tengah-tengah Karena nanti dari tengah ke depannya Ada materi-materi materi lain Yang namanya ada Do, ada sosis, ada Mayoki scene ini saya pakai dua rika ini Rika Honggate ya. Scenya saya pakai dua saya ikat dulu ikatnya di bagian decknya ya supaya dia lebih mantap dan lebih rapi oke jadi si scene-nya ini kita arahkan satu, kalau lihat dari samping satu ke depan, satu ke belakang Ya kalau dari depan seperti ini dia harus kelihatan Cabang buah ini, yang di tengahnya ini harus kosong ya. Jadi dia adanya di daerah yokata, di daerah matahari, ya. Ini yang homgate. Lalu, nah, saya akan taruh sosis, sosisnya itu di tengah. Ya, seperti ini kalau dari depan, ya. Nah, setelah saya taruh sosis, saya taruh sueknya. So, itu saya pakai daun iris. Yang sudah saya masukin kawat, di sini ada tekukan juga. Tekukannya ini sama dengan tekukan tinggi tekukan sinnya, ya. D sinnya ini sama. Kita taruh di samping. Jadi ini swe-nya D-nya swe sama D-nya sin sama. Ya, di sini kira-kira saya pakai dua sesuai Satu lagi, saya arahkan dia ada ke belakang Sekarang saya pakai uke nya Rika ini sudah saya rakit Lalu saya bongkar, sekarang saya pasang kembali Jadi saya tidak buat dari awal Karena kalau buat dari awal, itu bisa makan waktu satu jam Satu-satu harus dikawatin Ya, semuanya ini ada yang namanya D. Saya pakai hitai UK uh, okay sekarang. D-nya UK, okay, tinggi D-nya UK okay, sama dengan D-nya sin ke bibir fas yaitu setengahnya Jadi dia ada di sini, D-nya nih, okay. Dari tinggi D sin ke bibir fas, dia ada di tengah. DUK okay namanya. Itu ini, ya. Tingginya dari bibirnya ya, dari bibir fascia ya. Dia nyesinkan di sini, kurang lebih tingginya di sini. Ya, dia menghadapnya ke sana. Sih, kita ikut lagi. Jadi udah dapet sin, sosin, oke. Okay. Sekarang saya mau pasang nagasinya. Nagasinya panjang, arahnya ke depan. Ya, saya akan pakai dua. Seikat lagi, dari depan seperti ini, ya si uke adanya di dalam sinagasi jadi kalau ditarik garis lurus dari nagasi ke sin uke nya harus ada di dalam di sini bentuk siluetnya segitiga nanti di sini bentuk siluetnya uh, bulat oke okay. lalu sekarang saya akan taruh yang namanya hikai kayaknya agak sedikit ke belakang, arahnya ini arahnya dia ke belakang ini dia arahnya rada ke depan tapi tidak jatuh ya, ini ke belakang, ini ke depan setelah ini, saya akan pakai bagian depannya yang namanya do do itu saya pakai tiga macam Uh, sorry tiga tangkai ya jadi kurang lebih tinggi Do-nya nih sama dengan Sosin tingginya tapi dia ditekuk ada d-nya d-nya itu adalah diantara duke dengan d nagasi di sini ya di tengah-tengahnya ini d-nya ya. jadi Do-nya ini setelah ditekuk seperti ini Dia arahnya ke depan ya depan seperti ini Kita akan pakai tiga Yang satu lebih pendek Seperti ini Tinggi dari dek ke bawahnya tentu sama ya Nah, dia ke samping Agak ke belakang Yang ini Ini lebih pendek Di bawah sini, agak sedikit ke depan Jadi seperti ini Bukan berjajar tiga begini ya jadi ada yang sedikit ke belakang, ada yang sedikit ke depan. Ya, kita taruh dulu yang paling tinggi ke depan, lalu yang lebih pendeknya di sebelah kanannya, sebelah kiri maksudnya. Nah. Lalu yang lebih pendek lagi, ya agak sedikit mengarahnya ke depan. lalu dari depan, dilihatnya seperti ini jadi yang ini diantara sue dan hikai lalu do yang tai do yang pendek itu namanya do tai diantara naga si dan uke jadi kalau dari samping seperti ini seperti ini, jadi dia tidak tidak berjajar sama begitu, tapi ada satu yang ke belakang, ada yang satu agak ke depan. ya. Lalu kita pakai yang paling depan, yang paling depan namanya mayoki. Mayoki ini sama, kita pakai tiga juga. Sebetulnya tinggi mayoki itu kurang lebih hampir sama dengan do, dia ada deknya juga. Dia ditekuknya 90 derajat Mengarah ke depan Mayoki ini adanya di bagian paling bawah Tingginya ini, tinggi D ini sama dengan Tinggi kakinya Rika yang namanya Misujiwa, Ya Jadi kita pakai dua nah. Mayoki ini kita pakai tiga Sebetulnya sama dengan Do -nya. Tapi karena Do mengarahnya agak uh, Agak nggak lurus ke atas tapi ke depan Mayokinya benar-benar ke depan 90 derajat Jadi dia ada yang lebih panjang Lebih pendek sedikit Ditaruhnya seperti ini Begini Kalau dilihat dari samping seperti ini Nah, dia ini lurus Yang ini naik sedikit Lebih pendek, kira-kira 3 per 4 Lalu ada satu lagi yang lebih pendek lagi nya sama ya, dia lebih pendek lagi jadi kalau dilihat dari tampak depannya seperti ini seperti ini dia agak berpinggang lalu membuka gitu ya berpinggang dari sini kecil membuka seperti itu tetapi dia tidak berjejer-jejer seperti begini sama panjang lalu satu garis sama Enggak, yang satu lebih ke depan Yang satu lebih ke atas Yang satu lebih ke bawah Seperti ini Dia ya, terbuka sedikit Mengipas sedikit Nah, seperti ini Lalu dilihat dari samping Kelihatan berjenjang Yang paling panjang di tengah Lalu yang lebih pendek lagi di atasnya yang paling pendeknya lagi di bawahnya, ya, coba kita pasang. Pasangnya juga yang paling panjang dulu, tercis di tengah dopnya. Lalu yang lebih panjang di kanan. Lalu yang lebih pendek lagi di kiri. Nah, seperti ini lalu dari depan jadi Rika nya ini di bagian Do nya ini ada pinggangnya begitu ada pinggangnya masuk begitu masuk begitu lalu dia mekar sedikit yang ini Do nya mekar sedikit ya jadi Do nya itu sama mayokinya itu manis sudah ini kita kasih yang namanya mikosi kos itu bagian belakang ya, gunung yang paling tinggi di belakang. Jadi di sini saya memakai bahannya di tiga tempat yang sama. Tetapi tidak sama panjang. Semua tidak ada yang sama panjang Mikosi ini tidak ada tekukan D -nya ya, Tapi seolah-olah keluar dari tengah sosir Seperti itu Kalau dari depan seperti ini ya, seperti keluar sedikit dari sosisnya. Lalu saya akan pakai yang di bagian belakang namanya usiro Gakoe ya, namanya Sam Kaso Jukai karena memakai bahan yang sama di tiga tempat, yang ini yang sama yaitu yang sin, uke, dan hikaye sama bahan, nagasi sue, dan mikoshi sama bahan, namanya Sankaso uh, Ya. lalu saya akan pakai yang namanya Indome dan Yodome Dia adanya di bagian bawah pengakhiran ya. Saya pakai krisan spraynya, dua di sini Satu yang lebih kecil mengarahnya nanti agak ke depan Yang lebih pendek agak ke di belakang Jadi seperti ini nantinya Tidak sama panjang juga ya Yang satu lebih pendek, lebih ke dalam jadi ini di bagian bawahnya, ini seperti tadi, rata ya bagian bawahnya ini saya akan pakai komprena. dia ada nya dek juga, deknya sama dengan misu, misu jiwa sama dengan mayoki kira-kira 5 cm pakai dua juga di sini. Oke okay, sudah jadi Rikanya. Ini kita kesiniin sedikit supaya nggak mentok dengan mikosinya. Jadi di Rika itu semua pakainya itu harus kelihatan tidak ada yang overlap. Jadi gini Rika itu dibagi dari depan itu dibagi tengah. Ya, di bagian tengah ini Nakasumi ini. Lalu dia ada bagian yo yang kena matahari dan bagian in yang bayangan. Jadi jelas. Lalu dia dibagi dua ke kiri ke kanan. Lalu kalau di tengah dia dibagi tiga. Bagi tiga yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas itu terdiri dari sin, sue, dan mikosin. Tengahnya terdiri dari uke, do ya. Lalu di bagian oh, do, uke, do, dan sosin tengahnya Lalu bawah itu hikae, mayoki, nagasi, lalu ada indome, yodome Jadi antara hikae, yodome, mayoki, indome, nagasi itu dia seolah-olah satu garis Jadi jangan bikin yang bagian bawahnya ini naik ke atas Ya, karena nanti yang di, eh, di atas ada lagi nama-nya variasinya untuk tingkat berikutnya Kira-kira okay. perkenalan Rika Sofutai Basic seperti ini Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe Terima kasih